atau juga bisa membuat efek jerah bagi pelaku pelaku yang lain. sekali lagi terhadap yang dilakukan hingga ini saya mengapresiasi atas keberaniannya mengungkap suatu yang selama ini terjadi tapi tidak semua orang berani untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan uh, konstitusi kasus mungkin bisa disampaikan oleh bangsa. hari ini kita susah bagi perempuan-perempuan, perempuan yang pada perempuan masyarakat sekarang ada masalah Jadi masuk dalam 6 sekaligus kita dari kosong pun menguji 12 tahun terkait masalah mungkin nanti uh, pengembangan pengembangan terkait masalah kasus ataupun pasal-pasal mungkin nanti tidak akan menjerumuskan. Bah ya, ini kan ya, berarti ada yang satu orang bersuara bang. Di sini kan banyak pemeriksaan bang. Ada lagi nggak sih bang. Uh, bang. bang? Kita lagi menggali. Kebetulan di sini ada seorang tadi? Uh, Kabupaten Bekasi ini dari DPRI. Mungkin nanti pengembangan untuk kasus-kasus lain akan kita akan juga. Yang untuk ini, dugaannya apa? Laporan. Laporan. Dugaan laporannya. Untuk dugaannya ini terkait pelacakan uh, apa uh, nah, pelacakan seksual secara al nah, fisik, yang baru dilaporkan hari ini. Untuk IPK sama tenaga kerjanya? Uh, Ladi gue nggak so, bisa untuk tenaga kerja, itu kan beda uh, samarana. Bukti-bukti bang yang bukti di? bukti-bukti oh, kita lagi mengumpulkan bukti-bukti, tapi untuk untuk sementara ini baru chat dari uh, apa? Uh, dari yang dapat dari pelapor ini, mungkin nanti akan ditemukan. Bang, berarti laporan sudah diterima polisi? Ya udah. Bang, bisa jelasin, bang, polisi ternyaring kan, apa aja bang? Kenapa? Polisi oh, ini hanya pada aja? Yang terkait masalah kasus si Mba ini terkait uh, apa pelecehan ya. Sekitar itu. Pasal yang dikenakan terhadap terduga pelaku ini apa? Hmm. Ada dua, pasal ya, pasal 6 ya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 terus KUHP 335 pasal 6. Ancaman hukumannya uh, ancamannya 9 bulan sampai 1 tahun. Oh, ini juga inisial ini dilaporkan. Inisial yang dilaporkan ini si Mba ini adalah Mbak Amil ya dan dilaporkan. Ada, ada, ada mungkin nanti nyiding aja. Ini baru uh, mungkin saya masih apa? eh uh, si pembakaran. nanti pembakaran di Tapi satu orang ya, Bang Satu orang, Jabatannya apa? Jabatan pelapor. Dibentuk jabatannya kalau enggak salah manajer ya. Status ini masih aktif benar ya? Masih aktif. Kalau untuk korban masih aktif atau enggak? untuk semua, harusnya korban ini masih aktif cuma udah di cut hmm. harusnya, harusnya, di cut. buka suara itu atau gimana, ya. kapan? disampaikan lah. Nanti disampaikan ada, ada dari, HM ada, ada. Nanti dari Pak dewan bisa secara detail. Kenapa itu ini sama dimasukkan dalam pasal ini untuk sementara karena kan kita sesuai dengan uh, alat bukti, ya. jadi ada kemungkinan nanti. Iya. Situ, so, nanti kan pengembangan lalu. dari itu. Tapi di apa perusahaan tersebut sudah banyak yang menjadi korban juga kayak ya, yang lain. Kita lihat nantilah dari hasil pengembangan kan kita ini baru mengembangkan, baru pelaporan kan. Nanti mungkin ditindaklanjuti oleh penyidik. Ini boleh intervensi. Ya selesai kan. Saya tidak. Ngejil banyak kemajuan kemajuan itu diceritain lagi om kalau misalnya terus yang dialami tuh tak sadis kan yang dialami ya itu setiap ketemu dia dia selalu ngajak kayak ayo kapan jalan kapan kapan ketemu gitu kapan jalan bareng berdua gitu jadi aku di situ selalu alasan alasan kan diselain di juga saya butuh kerjaan ya jadi nggak hmm. mungkin langsung bilang juga lah, kayak langsung gitu jadi gitu, makanya kayak alasan ntar lutar gitu di, di, di luar ulur dan sampai sekarang tuh terakhir karena kebetulan aja aku mau selesai congkak di tanggal 13 ini dia uh, itu apa sih namanya? kayak lagi-lagi gitu ayo kan kamu mau perpanjangan kapan nih jalan bareng berdua gitu ya aku aku kan lama-lama ya ya jadi aku tegasin lagi bahwa aku tuh nggak bisa Aku nggak bisa jalan berdua bareng karena aku juga punya cowok terus udah gitu kayak apa sih kayak harga diri gitu kayak nagi-nagi terus nah setelah aku langsung ambil keputusan nggak mau gitu nah kemudian dia langsung kayak e, ya udah kamu habis habis kontrak aja gitu nggak diperpanjang kayak gitu. Berarti sekarang udah nggak kerja mas gimana? sekarang Sebenarnya masih kerja itu, atau belum kan Tapi sekarang masih kerja? Tapi sudah di sudah di di oh, oh, ya, Hampir di karena bang. dia menolak, kemungkinan Mereka ada, ada takutkan nggak ya, ya, ada. Ada sih. Takutkan Ya. Ya trauma aja. Juga. batin juga. Ada intervensi nggak ya, dari? Nah, setelah, setelah buka suara di media kan ada intervensi nggak? Ya, ada media. ancaman, jadi, itu ancaman itu. gitu dari pelaku atau dari? Ha? Tadi kan bilang ada ajakan ya, itu ajakan apa? Tapi saya nggak pernah mengiakan, terus saya menolak terus, jadi belum jelas dia mau ajak ke mana. Tapi, menyebut, Tapi sempat sempat mengirim gitu. foto hotel ya, Mbak? Iya. Itu hotel mana, Mbak? Ngajaknya <laughs> hotel. Mana? salah satu hotel di Jadi prinsipnya, simba ini keberaniannya Dampingi Pak Bontang ini, pemerintah kabupaten bekasi ada tim advokat ya, ucu advokat kita siapkan untuk dampingi lapor. Kedua, apapun bentuknya, upaya terhadap kekerasan terhadap perempuan kemudian dugaan pelacuran seksual baik fisik maupun non fisik tidak boleh berlaku. Khususnya berbekerja perempuan di kabupaten Jangan lupa like, subscribe dan share ya.